Halo wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hari ini 1 September 2020 Alhamdulillah aku punya kesempatan Mau ngobrol bareng lagi Bareng seseorang uh, Yang beliau sudah Terjun di dunia kreatif Mulai tahun 98 Siapa beliau? Nanti ada link Facebook Sama youtube -nya. YouTube keluarga, oke? Okay? Kita kenalan sama beliau, Mongga Mas Rahmasangi diperkenalkan. Siapa Mas Sanggi sebenarnya? Aduh, jadi siapa ya? <laughs> 2008 yang yang benar. Oh iya. Bukan 20, bukan 1998. Aku masih Sma, Mas ya, SMA ya. 2008. <laughs> ya, yeah, uh, aku apa ya ngomongnya Aku Anggi Krishna uh, Punya empat anak Yang tinggalnya sampai saat ini Nomaden uh, Dibilang orang mana Agak bingung ngomongnya Dulu di Tangerang Terus ke Bogor lima tahun Terus sudah gitu di Bandung 10 tahun Sekarang jadi orang malang dua tahun ini Pengennya ya sekitar 10 tahun Kita jadi ya, orang Malang Terus bidang yang dikerjain Dari dulu sampai sekarang ya. sih Lebih bisa dibilang konten kreatif Kon ya, ya konten kreatifnya banyak ya Mau ngomongin Tulisan ada uh, Grafik ada Coding ada uh, Apalagi ya berhubungan dengan kreatif lah Tapi nggak akan pernah jauh dari situ Pernah Pernah hal yang berbeda Tapi hasilnya Juga nih hasilnya eh, ya rugi gitu hasilnya jatuh rugi banget gitu ya kurang lebih cerita ngomongin bisnis sih sejak tahun 2008 dari I Creative Labs sampai punya kontenisia punya selaras punya takopress ID dan lain-lain lah kurang lebih itu ya, ntar kita bahas lebih lanjut kalau memang mau dibahas satu-satu monggo itu mungkin Mas Anggi, bagi pengalamannya Selama rentang Waktu 2008 sampai sekarang 2020 Alasan apa yang Membuat Mas Anggi itu Kuat banget untuk terjun di Dunia kreatif Khususnya digital ya Kreatif digital okay. Yang pertama Dulu cita-citanya Satu Waktu zaman masih di Jakarta, di Bandung, cuma satu ngomongnya. Pengen, me, apa namanya, eh program pemerintahnya tuh kita ngomongnya adalah bebas dari macet. Jadi otomatis orangnya harus ngeremot semua. Dan memang pengen memperjelas banyak orang gitu. Jadi e, potensinya dulu ya hanya di bidang desain tapi tetap uh, pengen ngejar apa ya namanya uh, manfaat lebih banyak untuk orang lain bidangnya kreatif dan start itu juga dari tahun 2008 ya nyarinya juga via yahoo messenger gitu ya entah ketama uh, dari dulu tuh perasaan sebenarnya kalau ngomongin rejeki rejekinya sih seret gitu kok rejeki saya seret ya gitu biar jekinya lebih lancar tuh gimana wah salah satunya aku kalau aku ngomongnya adalah Kayaknya perlu jadi uh, apa ya namanya pipa pipa rezekinya orang lain lebih banyak. Kayaknya dengan begitu mudah-mudahan rezekiku bisa nambah gitu. Nah sejak itu punya spirit untuk itu ya bermain untuk orang lain, uh, nambahin rezeki orang lain itu yang gak akan pernah pupus dari aku ya aku harus uh, memperbanyak tim lebih dulu, malah ngomongnya kalau orang lain pasti ngomongnya project dulu, baru tim Nah kalau aku kebalik tim dulu, baru insya Allah rezekinya nambah nice, gitu. ketika ketika memutuskan untuk membuat ICL creative lab ya uh, apa yang membuat mas Anggi, oke okay, kita bangun ICL dan bergerak di bidang, apa itu? ICL ya, Ikeratif Labs itu <tuh> awal-awal sebenarnya ngomongin dari tahun 2006, 2006 saya masih kerja cuman kondisi orang kerja itu ya biasanya sering, apa ya uh, kurang dihargai mungkin ya, kurang dihargai akhirnya saya kalau lagi malam tuh jadi Batman uh, nyari ini aja nyari-nyari kerjaan lain uh, banyak dapat kerjaan, akhirnya saya dapat kerjaan dari teman-teman freelance eh, dapat freelancer juga sejawa Bali buat, buat bantuin saya. Nah, itu cikal bakalnya saya bikin High Creative Labs. <tuh> ya dulu sebenarnya kalau dikerjain sendiri ya capek ya. Eh uh, uh, zaman kuliah hobinya Hobinya sakit tipes gara-gara sering kerjaan sendiri. Nah, yang kemarin sempat akhirnya banyak terima proyek akhirnya di handle sendiri dan sakit tipes juga akhirnya ini otomatis kayaknya harus punya perusahaan, harus punya tim, harus punya partner yang Eye uh, Creative Labs ini ya bisa jadi sekal bakal untuk mimpi saya punya perusahaan kecil lah untuk bisa apa ya membawa visi saya yang tadi yang awal saya sempat bahas tadi ya manfaat untuk orang lebih banyak tentunya itu keberanian untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain ya mas itu yang perlu dipersiapkan oleh orang-orang yang terjun untuk memulai itu apa aja mas Uh, Kalau aku ya pribadi lebih ke semuanya uh, business plan is bullshit, uh, ngomongnya gitu. Business plan bullshit. Yang bener cuma satu cost doang. Biaya itu udah paling bener ceritanya. Cuman dari itu semua mau di support, mau diapa, mau gimana segala macam ceritanya cuma satu. Kalau nggak pernah aksi, nggak pernah action yang akan jalan sebenarnya. Karena aku memang hidupnya pengen udah mulai cita-cita harus dibantuin orang lain. Aku nembaknya cuma satu. Gimana ceritanya aku harus dibantuin orang lain. Masalah proyek di depan insya Allah akan ada proyek yang terbuka gara-gara ada orang ini. Karena rezekinya rezeki dia gitu. Jadi hampir sama kayak nikah lah. Nikah itu nggak pernah mikirin dulu nanti punya rumahnya gimana, nanti punya anak harus ngapain nanti gimana wah macam-macam malah jadi nikah nanti mendingan action dulu ya, nikah dulu kita tahu uh, ya versinya inilah versi halalnya tahu lah begini jalanin Yo Bismillah aja karena pada saat kita nggak pernah tahu actionnya kita nggak akan pernah tahu resultnya lebih lebih baik gagal ketimbang kita juga nggak pernah tahu ceritanya di awal karena kondisinya kita pun gak pernah bisa cerita ya, uh, bisnisnya tuh bisa berhasil atau jalan bener gak sih, gitu. Jadi ya kalau menurut aku, ya action aja dulu, walaupun gagal, oh iya gagal. Kenapa gagal? Ya harus diulang kita cari lagi yang benar gitu. Uh, pendapat Anggi, Anggi Krisna nih, perkembangan kreatif digital di Indonesia seperti apa? Khususnya di kalangan orang-orang kreatif itu sendiri. Wah, wow, berat ya. Itu ngomongnya. Kalau ngomongnya secara general, aku kayaknya bukan potensinya yang ngomong berdasarkan daerah sana. <tuh> Tapi kalau dari sisi aku pribadi Yang aku tahu adalah Orang Indonesia itu potensial, jago-jago, hebat-hebat Cuman kayaknya Nggak pernah Nggak pernah muncul nggak pernah nunjukin diri dulu dulu aku sering iseng zamannya di Photoshop gitu ya di Photoshop itu kalau ngelihat pertama kali ada tuh yang bikin Photoshop siapa nih kok nggak ada yang namanya Bambang gitu ya Ada adanya orang Cina lagi orang India lagi gitu ya. kenapa orang konten kreatif kita tuh nggak pernah ada yang kayaknya mencolok di dunia luar gitu ya walaupun sebenarnya ada sih satu dua tapi kayak jarang kelihatan tapi ya so far kesini-sini sebenarnya mereka orang Indonesia itu pokoknya lebih ulet lebih lebih jago lebih lebih mumpuni cuman sayangnya masih jarang yang show off untuk uh, jago di luar region. walaupun sebenarnya saat ini udah mulai banyak ya kayak dulu eh, kayak sekarang nih di dafon orang-orang yang jago bikin font sekarang orang Indonesia semua yang jagoan muncul tuh 20 besar 40 besar orang Indonesia di Envato juga lumayan ada beberapa orang Indonesia gitu Tapi menurut aku e, kayaknya memang masih kayak awal-awal ke ketinggalan ya. Tapi kesini-sini sebenarnya udah mulai kelihatan Cuman kayaknya PD-nya agak kurang gitu Itu aja sih Cuman kalau menurut aku secara jagoan atau segala macam juara Mas Anggi, cerita sedikit atau pengalamannya Bila perlu yang banyak tentang kontenisia sama selaras Sekarang kan lagi itu ya Lagi konsen sama kontenisia sama selaras Perusahaan seperti apa itu Oke okay. Ngomongin kontenisia Ngomongin kontenisia itu sebenarnya ngomongin masalah Duh, Kenapa masalah? Ya karena eh uh, bisnis itu hadir dari masalah yang ada. Nah kontennesia itu hadir dari masalah saya awal, <coughs> karena saya butuh konten eh, penulis gitu ya. Cuman kok ya nggak dapet <coughs> yang bagus, yang mumpuni, yang keren. Dan sekali nya dapet juga cuman satu dua orang itu tak terus nggak terus nggak apa ya namanya nggak tidak tidak Terlalu monoton segala macam karena orangnya sama waktu itu tau gitu. gitu. <tuh> ya udah akhirnya cobalah kita bikin konten Indonesia yuk gitu. Nah, konten Indonesia. Konten Indonesia sendiri sebenarnya itu lebih kayak aku bayarin perusahaanku sendiri. Jadi aku bisa dibilang adalah kalau kita ngomong keseluruhan kalau dari 100% itu 80% ordernya dari internalnya I Creative Labs. Bukan dari eh, bukan dari sorry. luar <coughs> Bukan bukan dari luar Jadi 20% baru dari luar Nah itu satu tahun pertama Tapi Alhamdulillah pas tahun kedua udah split lah 60% kurang 40% dari luar Tahun ketiga udah Bener-bener Sampir 100% dari luar semua <coughs> Malah ada sih kecil lah Tapi cuman Katakannya paling cuma 5 persenan segala macam. Uh, ya, konten Indonesia itu lebih ke konten kreatif yang membantu teman-teman penulis. Yang katanya penulis itu kerjanya adalah ada gula, ada semut, ada 5.000, ya saya mau ngerjain. Kasihan, pemurtakuf kasihan, jadi ada proyek 5.000, 10.000, tuh kayak mereka rebutan aku juga bingung juga ya Kenapa mereka mau sampai se itu memang butuh kah se, segitunya kah gitu ya udah akhirnya konten Asia berusaha hadir dalam eh, di eh, kapan ya, 2015 lah kita bikin konten Asia eh, jalan dengan 15 orang satu chief editor dan di 2020 ini kita punya editornya 5, dan hampir 100 penulis untuk bantuin kontenisia. Ya, alhamdulillah juga kontenisia masuk termasuk sebagai jasa penulis mahal, bukan jasa penulis murah. Kalau nyari jasa penulis murah nggak ketemu ngomongin ngurang nggak ketemu aja. Nah kita masuknya tipenya yang agak mahal, mahal, lah, ngomongnya mahal. <tuh> Tapi kita juga punya rasa punya rasa jawab untuk mau ngomong dengan masalah eh, dengan dengan nilai mahalnya tadi. Itu ya Alhamdulillah kita juga punya banyak lain berubah dengan startup, kita bantu mereka eh, blogger dan eh, UKM. Lima <tuh> tahun, tepatnya lima tahun dan baru jadi PT. 3 bulan 4 bulan terakhir lah kemarin. Itu pun didorong sama eh uh, didorong sama klien ya, karena malah akhirnya klien juga butuh yang berhubungan PT segala macam ya udah lamanya, yaudah, kita butuh PT Kontensia Kreatif Digital namanya. Gitu. The, itu seputar kontensia. Okay, okay. Seputar manajemen. Selaras. Nah, <tuh> selaras itu Nama Selaras baru muncul Sebenarnya setahun, dua tahun terakhir Sebelumnya pisah-pisah Jadi Selaras itu Awalnya sih dari namanya Butiknya Ibu ya Butiknya Ibu uh, Selaras itu butiknya Ibu uh, Punya ceritanya adalah Selalu laku keras oh, keren banget ya? oh, Selaras ya. Selalu laku keras, keras. <tuh> Nah di Selaras itu Aku berdua sama Mas Agus Muhammad mikirnya udah, guys, pakailah nama ini kayak keren, jarin PT boleh, kayak gitu. <laughs> nah, dulu aku punya brand banyak yang berhubungan dengan WordPress, uh, juga dan Mas Agus juga punya WordPress, juga ada Toko Press, ada TokoMung, tokoku segala macem. Tapi kayaknya harusnya dibikin di satu atap aja lah ya udah atapnya apa namanya uh, parent company apa namanya indek perusahaannya adalah selaras namanya jadi di bawahnya ada brand-brand nanti di bawah itu brandnya akan lebih dari tiga tadi jadi bukan cuman sekedar tokoku, tokomu dan toko press, malah akan ada nambah tiga atau empat lagi yang bakal ngebantu ini situ <tuh> jadi itu full untuk wordpress teams yang handling marketnya di global dan Lokal, lokal sendiri udah tiga tawaran lah, ngebantu di toko pres, sendiri tuh kita ngebantu UKM yang software hampir 2000 member yang bantuin kita. Eh, sorry, 2000, 2000, ya, 2000 member yang yang kita sudah bantu, eh, eh, apa namanya, toko-toko online di Indonesia yang pokoknya jualannya pakai e-commerce dan lokal banget per hari ini juga per satu September ini mau mau rilis juga untuk ngebantuin kawan-kawan digital yang jualannya produk digital jadi namanya sendiri uh, laris digital uh, instalasi nanti tanggal eh, hari ini satu September sampai 15 September eh uh, bakal rilis uh, produk itu yang ngebantu teman-teman yang bikin font bikin font bikin ilustrasi bikin apalagi lagi bikin uh, nah, ya uh, wordpress sendiri Presentation, icon logo dan macam-macam biar teman-teman pun bisa uh, jualan di lokal eh jualan di global gitu dan berani jualan di global bukan hanya itu aku juga bikin men sifatnya mentoring mereka biar bukan hanya sekedar bikin website terus nggak tahu buat apa gitu ya nah tapi website itu sendiri bisa mendatangkan traffic atau bisa bikin promo bikin secara marketingnya segala macam secara global dan bis yang pasti hasil akhirnya pasti bisa jadi sales bisa ada penghasilan pendapatan yang website-nya sendiri tidak tergantung dengan platform ya kadang-kadang kalau kita ngomong platform kan kita ngikutin platform ya kayak sekarang Tokopedia harus bayar biar sih sekarang 1% apa 3% gitu dipotong wow, itu ngamuk nah itu Ya kita nggak bisa ngapain-ngapain orang kita ikut platform kan. Nah kalau sekarang, kalau dia punya website sendiri, insya Allah. nggak dipotong macam macem Harganya bisa kita pikir sendiri. Iklannya bisa lari ke kita, segala macam Eh lari ke website kita sendiri. Jadi bener-bener ngajarin kawan-kawan untuk mandiri. Kurang lebih itu ngomongin selaras. Sama ngomongi konten eh, Indonesia. Oh konten itu aku juga bertiga bikinnya. Aku mas Doni, mas Doni ada di Depok. Terus satu lagi ada Mbak Enci Yang bagian docef editornya ada di Bandung gitu. Itu kurang lebih berhubungan dengan Selaras dan Katanesia Gimana? Apa pengen lanjut? Nungguin ya <laughs> Sekarang kita mau nanya nih mas uh, Untuk Belajar biar bisa terjun di dunia kreatif. Entah itu ngoding, entah itu desain atau apalah itu. Hal yang harus disiapkan untuk para-para pemuda-pemudi di sana itu apa Mas Anggi? Biar mandiri gitu, biar biar pikirannya itu oh pro, ternyata profesi itu enggak hanya itu-itu itu aja. Profesi itu enggak harus jadi ini, jadi itu, tapi ada profesi-profesi lain yang akhirnya bisa membuat kita jadi lebih luas, salah jadi mandiri, jadi nggak berpikiran untuk uh, apa ya kerja tiap bulan terus dapat uang, tapi bisa menghasilkan uang dan membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Ya, uh, kalau aku ngomongin gitu. Kalau orang dulu sih ngomongnya ngomong awal-awal harus cari passion, ngomongnya gitu, nyari passionnya atau nyari hobinya apa. Cuman harus tahu ada tambahan passion dan menghasilkan. Kadang-kadang <laughs> ngomongin passion nggak ngasilin. Sukanya apa hobinya? Hobi burung Habisin buat beli burung tak. Tapi ya nggak diurusin, tapi nggak nggak nggak maksimal segala macam ya. Sebenarnya harus dicari tuh. E apa sih yang benar-benar hobi menghasilkan Atau memang Kalau dulu kata ustad-ustad Memangnya apa ya Kalau datang ke tempat ustad tertentu Atau datang ke guru tertentu Harus ngosongin gelas Kalau gelasnya penuh Kalau orang itu ngomong pasti Gak masuk di Gak masuk ke otak Ah kamu salah Oh ini gini dari guru saya yang sebelumnya begitu gitu Akhirnya gak bisa berkembang Nah jadi kalau prinsip yang pertama adalah tadi kalau aku sih, aku dulu-dari dulu, dulu sebenarnya orangnya belajar ke siapa aja. Kalau itu merasa memang jadi gurumu, tolong dikejar. Kalau aku dulu kalau nyari guru, dia hebat, saya coba kenalan, kalau boleh ketemu, kalau bisa diajari sampai di rumahnya, tak cari tahu dia bisa ngapain dan gimana. Kalau bisa datang lebih dari sekali, boleh berapa kali ya saya cari itu. Jadi berguru tuh wajib. Kedua, dari sekian banyak mana yang cocok? Ya belum tentu cocok kan. Jadi saya juga dari awal-awal tuh uh, gambar nggak bisa gambar-gambar amat. Nere berubah ke website, oh ke multimedia dulu. Multimedia semua dipelajarin dari video, dari animation, Oh macam-macam. Ganti lagi. Jadi ya cari cari saja. terakhir ya di web Di web oke okay. Ngerjainya gak banyak Tapi bisa ngasilin. Terus Lihat juga potensi diri Juga jangan pernah takut sama potensi yang kayaknya nggak banget deh Bisa jadi begini dan begitu Nah coba nih sebenarnya aku mau cerita sedikit Aku punya empat kelemahan Yang aku juga sempat ceritasi ke beberapa orang Aku punya empat kelemahan <tuh> Kelemahan yang pertama adalah Aku itu orang yang Tidak pernah mau jadi pemimpin Pemimpin apapun Dari SD sampai kuliah tuh nggak pernah jadi mimpin apa-apa Nggak -apa. mau jadi ketua kelas nggak mau jadi pemimpin upacara nggak mau jadi Yang mimpin-mimpin nggak -mimpin, tahu nggak mau Takut, keringetan, deg-degan Pokoknya gitu bawahnya <tuh> itu kelemahan pertama kelemahan kedua aku itu sekolah yang bukan di jurusannya itu juga sama pasti dibikin minder sama orang lain karena banyak orang yang satu jurus, eh, jurusannya sesuai dengan bidangnya itu yang pasti mungkin katanya di di apa ya di approval lah sama-sama HRD dan lain-lain yang ketiga Aku nggak pinter bahasa Inggris. Dan aku juga pernah punya trauma dengan bahasa Inggris. Karena aku dari SMP itu sering di. Jadi ya sama kawan-kawan. Kalau bahasa Inggrisku jelek. Pokoknya. Wah. buruklah lah bahasa Inggris. Yang terakhir ini. Paling fatal. Aku sukanya sama desain Tapi. Ternyata aku memang buta warna. Buta warnanya parsial. Kalau ngelihat dari empat itu bisa dibilang aku gak akan pernah punya perusahaan yang seperti sekarang ya aku handle ada empat divisi yang orangnya lebih dari ratusan aku jadi pemimpin kliennya luar negeri perusahaannya desain bukan bidana juga gak masuk akal ya pokoknya tapi itu terjadi jadi pemimpin sekarang aku memimpin hampir eh, 3-4 perusahaan yang semuanya bidangnya kreatif design. Yang kedua, ngomongin <tuh> bidang jurusannya berbeda, karena aku di IPB, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, sampai sempat aku ganti Fakultas Pemrograman dan Ilmu Komputer. Karena pengennya di bidangnya itu gitu, tapi ya nggak kesampaian. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, sosial, eh, jurusannya Sosial Ekonomi Perikanan. Yang ketiga, bahasa Inggris. Aku pernah uh, bidding ke 50 orang. Ternyata bener, bahasa Inggrisku jelek. Jadi bilang, kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu nggak mungkin bisa kerja sama saya. Ya, ya bener, bilang. 50, 50-nya tuh bilang gitu. Tapi yang nggak nolak, 450. Jadi sebenarnya kalau aku berhenti di 50. Ya, selesai. Tapi ternyata ada 500. Dari total 500 hanya cuma 50. Itu berapa persen ya? Yang nerima aku karena aku bisa kerja sesuai dengan apa yang mereka request. Klienku akhirnya banyak dan dari luar negeri gitu. Yang terakhir ngomongin uh, buta warna. Tapi aku masih bisa koreksi anak-anak yang jagoan main warna. Ini salah warnanya, jelek. Ganti yang ini. Oh, kliennya suka kan? itu. kalau enggak, enggak mungkin perusahaanku jalan. Tapi aku mesin-mesin masih bisa ngoreksi. Tapi aku ngomong, aku tuh buta warna parsial. Ya parsial tuh lebih nggak bisa lihat pastel ya. Hmm. Tapi ngelihat ngelihat warna shocking itu ya tahu aja warnanya shocking gitu. Jadi kalau aku ngomong masalah warna, ini kurang terang. Ini kurang gelap. <tapi> ini begini ini, begitu. Tapi ya, alhamdulillah aku punya perusahaan yang berhubungan dengan uh, desain grafis website yang berhubungan juga masih juga dengan desain tapi ya alhamdulillah jalan. Jadi walaupun kita punya kelemahan tapi kita percaya dengan kelemahan itu bisa jadi potensi diri untuk bisa terus berjuang. Gitu. Jadi eh, jangan pernah takut sama kegagalan karena gagal itu nggak pernah jalannya mundur. apa ini sukses. Gagal, gagal, gagal, nggak pernah guset yang benar gagal maka saya nah, ketemu, ketemu. kalau nggak ketemu bohong pasti ketemu yang nggak boleh adalah gagal berhenti nah pas berhenti itu hanya tinggal satu lagi nih tapi kalau dia kalau ini berhenti biasanya ini lebih sama nah. maju jauh akhirnya dia harus nemuin lagi jalan yang lancar gitu jadi nggak boleh berhenti semakin gagal semakin jalan nah itu yang sering akuin, aku bisa bikin berapa segala macam, kegagalan gue banyak sebenarnya, banyak banget tapi ya selama suka, selama passion selama memang bisa menghasilkan selama bisa membantu orang lebih banyak ya wana, bismillah aja nah, so itu sih gimana Rek? gimana? Uh, ternyata kita tidak boleh pantang menyerah, maju terus, pantang mundur, hantam terus agar kesuksesan di tangan kita. Mas Anggi, persaingan di dunia kreatif menurut Anggi Krishna pada saat ini di Indonesia? Persaingan. eh Sebenarnya ah, ngomongin bakat, kalau, kalau ngomongin bakat berhubungan dengan persaingan, Aku ini orangnya persaingan tuh nomor berapa? Dari dari 34 aku nomor puluhan lah, 20. Aku juga sebenarnya nggak bakat ngomongin bersaing itu nggak bakat. Jadi ya, orang lain tuh gimana dan apa, aku kayaknya masih santai aja, oh ya gitu. Aku punya kok ceritaku sendiri gitu. ya. Jadi yang harus bersaing itu sebenarnya kalau menurut aku <coughs> bukan sama orang lain tapi bersainglah dengan dirimu sendiri yang, ya kita harus jadi orang yang lebih hebat ketimbang kita yang kemarin gitu, pada saat kita dapat nilainya, kita punya parameter ya, 0 sampai 10, pada saat kita dapat nilainya 2, ya kamu harus bangga dengan nilai 2 kamu gitu, padahal kamu dari dulu gak bisa apa-apa, cuma 0 ke 2, pada saat kamu nyampe nilai 5, Ya itu nilai kamu yang kamu kejar, gimana cerita aja, it, e, buat jadi penyemangat aku untuk bisa ngasih sesuatu yang bisa lebih baik. Kalau mundur dari 7 ke 5, nah itu masalah. Berarti kamu kalah dengan persaingan diri-diri kamu diri sendiri gitu. Kalau ngeliat orang lain ya, selalu bilang kan rumput tetangga selalu lebih hijau, selalu lebih hijau. Tapi menurut aku, kadang-kadang jadi kalau di Muslim apa ya namanya, jadi apa tuh? Pokoknya. Nih, itu kan sesuatu yang enggak baik. Ya, punya jadi penyakit hati terus lah. Pokoknya jadi, oh, kayak dia gini, kayak dia gitu. Segala macam ah, rezeki kan udah masing-masing lah gitu. Enggak ada namanya rezeki, salah ketuker segala macem lah. kalau ya. aku cuma mikir, bersainglah dengan diri kamu yang kama yang yang yang saat ini, saat ini kamu begini kamu harus lebih hebat lagi ketimbang kamu yang sebelumnya. Nah, itu. Itu versi persaingan diriku karena aku sendiri orangnya bukan tipe bersaing gitu. Itu kurang lebih. Pertanyaan terakhir Mas Anggi. <laughs> Kenapa memutuskan hijrah ke Bumi Arema? Apakah karena Kota Malang itu adem atau gimana? <laughs> ya, 10 tahun di Bandung sekarang di Malang Bandung Malang katanya sama aja aku 10 bu eh, aku satu bulan di sini udah bisa bahas Malang lebih banyak plusnya ketimbang Bandung kecuali dingin ya kalau memang dingin lebih lebih dingin Bandung lah Oke okay. cuma menangnya cuma satu kayak ya. tapi kalau ngomongin Malang banyak e, lebih nyaman nggak macet terus eh Uh, apalagi uh, kota pensiun kata yang bilang ada yang kota pensiun terus sudah gitu uh, biaya hidupnya juga lebih murah terus nggak terlalu banyak apa ya nggak terlalu banyak berpikir lebih eh uh, kalau aku bilang tadi apa mengurangi persaingan yang rusuh lah di Jawa Barat hmm. tuh kayak persaingannya lebih rusuh gitu kalau hmm. saya di sini kayak lebih santai lebih enak Terus menikmati hidup. hidup, sama satu lagi memang jujurnya aku lebih pengen ke Malang itu Kalau orang-orang itu ngomong -orang turun gunung, pengen berjuang lebih jauh Kalau saya lagi naik gunung, pengennya fokus sama keluarga Karena kebayang dulu kayak berapa 12 tahun terakhir ini kayak saya mikirin bisnis terlalu berlebihan lah pulang malam segala macam, walaupun sebenarnya fokus ke anaknya tetap ada, tapi baru sadar kalau, uh, oh, yang ini udah umur 11 tahun, yang ini udah umur 9 tahun. Tapi sekarang saya lebih kayaknya ngomongnya ke urusan keluarga di rumah, malah pengen bisnisnya sama keluarga, pengen pengen berbisnis sama keluarga, pengen eh, apa namanya kreatif barang, -barang. kreatif barang keluarga makanya saya bikin keluarga sirkus eh, di situ ada cerita tentang saya dan keluarga saling saling ngomongin bisnis tuh ya saya jadi direkturnya istri jadi bagian ini anak-anak bagian apa segala macam nah, itu kita cerita bareng jadi butuhkan anak nggak ada yang sekolah juga saya berhenti sekolah yang paling gede nah itu lagi, saya lagi fokus di situ lagi berjuang di situ lagi sinkronisasi eh, menurut aku malah sekarang yang lebih berat itu ketimbang mikirin bisnis ya karena ini lebih ngomongnya lebih ke hati ngomongin macam-macam ngomongin masa depan masa depannya lebih rumit kalau mikirin anak-anak uh, ya doakan aja mudah-mudahan bisa dua tahun ini masih proses sinkronisasi masih masih berjuang sama anak-anak Bismillah mudah-mudahan cita-cita uh, yang ini lebih apa, lebih bus ketimbang yang bisnis udah bisa di sama barang partner, barang sama tim lah, gitu, kalau saya mungkin cuma sekali dua kali untuk ngoprek-ngoprek dikit gitu, tapi sisanya lebih kanan-anak itu yang yang jadi misi kami di Malang itu karena kami Ruta Mnewus Mas Sanggi Krishna gimana Rek? jangan Jangan enggak bangga jadi orang Malang karena orang uh, karena malang itu indah banget terus eh uh, pesan dan pesannya Mas Anggi udah tadi udah cita -cita, cita -cita belum oh iya cita-cita yang belum tersapai Mas hmm. kan sudah ada sudah pernah di anu ICL kontenis sekarang kontennya siap sama selaras. Yang pengen dibikin lagi cita-citanya. Ya itu cita-citaku yang tadi sebenarnya yang terakhir itu aku ya tadi nih. eh berbisnis ya. bareng sama keluarga tadi, bisnis bareng keluarga. eh apa ya, keluarga sirkus itu bisa Pertama sih ya paling internal kita dulu lah Kita ngebahasnya ngomong internal Tapi nanti next kita akan Bisa nggak kita bermanfaat untuk orang lain dari keluarga sekus ini Apakah nanti Apakah nanti kita berbagi Cara belajarnya Apakah kita berbagi apa namanya Cara kita berbisnisnya Macam-macam sih sebenarnya Tapi saat ini saya juga masih belajar Masih ya tek-tekan Untuk diri sendiri Sinkronisasi saya bilang tadi Berbagai macam pola hidup yang saya lakukan ini Kebetulan juga masih banyak yang tidak diterima Banyak orang gitu ya Sama orang tua sendiri juga kadang Masih protes gitu Tapi yang jelas Eh kita buka lagi mungkin Kita buka-buka ntar lima, eh, tiga tahun ke depan Kalau udah, kita udah lima tahun kita cerita Oh kita udah bisa begini, begini, begini nah, kita akan cerita gitu. Tapi yang jelas ini yang keluarga sirkus ini eh, Jadi visi eh, Jadi misinya kita sekarang Bareng-bareng gitu. Bismillah Doain aja Oke Ruta Menungas Mas Sanggi, Matur sangat Bagi-bagi eh, pengalamannya Terima kasih semoga kalian bisa ngambil ambil yang positifnya, oke positif ktp, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.